Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, sehat, baik-baik Mohon maaf, saya mengganggu waktu Bapak sebentar Jadi, saya mendapat tugas e, sebagai calon guru penggerak Jadi, di, di modul 3.1 ini saya e, ditugaskan untuk melakukan wawancara terkait pengalaman Bapak Selama menjadi kepala sekolah, terutama dalam pengambilan keputusan Gitu. Uh, selama ini bagaimana bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? jadi biasanya itu kan ada kasus-kasus yang kita harus memilih dua pilihan sama-sama benar seperti itu itu biasanya disebut dilema etika atau biasanya ada kasus-kasus yang Pilihannya itu antara kasus yang bernilai benar dan salah seperti itu bagaimana bapak? Okay. Uh, setiap sekolah mempunyai komunikasi sendiri. Okay. Di setiap daerah mempunyai apa uh, kebudayaan, punya tradisi sendiri. Jadi ketika menghadapi suatu persoalan dilema antara masalah, biasanya kita pertimbangannya itu kita memang punya dasar aturan tata tertib namanya tata tertib sekolah yeah. tetapi kita tidak juga kaku kita juga melihat uh, apa uh, budaya yang ada di sekolah di masyarakat hey. tapi pada intinya ketika ada persoalan saya berusaha untuk melibatkan atau dalam pengambil keputusan, ini saya minta saran terutama kepada wakawakan okay. jadi ini saya minta masukan, masukan kemudian pertimbangkan macam-macam tadi saya, saya mengambil keputusan sehingga yang yang, apa, yang bijaksana kemudian tepat sehingga bisa diterima oleh semua pihak termasuk yang ada yang bermasalah seperti itu Ibu gitu Ibu e, kemudian e, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terutama Kasus-kasus itu di mana ada dua kepentingan Yang sama-sama benar Atau sama-sama Mengandung nilai kebajikan tadi Berarti dengan Berembuk dengan waka-waka tadi ya, ini. Mungkin ada ya. yang lain seperti gini Bu Apa Afdan uh, Kata-kata melihat suatu masalah Benar apa yang disampaikan oleh Ibu tadi dari mana orang memandang sudut pandang gitu ya? Tentu ini benar menurut di sini, tapi mungkin bisa juga kurang benar menurut aturan nah, budaya sini kan gitu ya. Ya kita Lagi dari yang intinya bahwa sebelum mengambil keputusan saya pasti harus banyak bertanya, melibatkan waka-waka, kemudian kita pertimbangkan masa-masa, kemudian dari aspek... Kebudayaan sini, kemudian aturan sampai akhirnya kita menemukan solusi yang baik, pemimpin solusi solution untuk, untuk persoalan tadi. Ini, Bu, ya, ini terutama berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan masalah yang di sini, ini, Bu, ya, kadang-kadang sambal -kadang, contoh seperti ini. Ketika kelas 3, kelas 12, tiba-tiba itu ada kabar anak ini menikah siri gitu, ya yang terutama yang perempuan, sedangkan anak ini kelas 3, kelas 12 hanya kurang dua bulan. Budaya sini mungkin anak pacaran kemudian mungkin dinikahkan atau di itu saja. Kita dalam itu, apa, anaknya sering masuk, tidak ada masalah. Cuma dalam proses seperti itu, informasinya itu yang beredar karena ada orang tua ini menyampaikan ada yang nggak benar ada yang menolak bukan pak ini tapi kebudayaan ini seperti itu sehingga kita mengambil keputusan yang yang apa yang bijaksana sehingga anak ini juga tidak dirugikan tetapi juga sekolah juga uh, ada komitmen untuk melaksanakan aturan-aturan seperti itu Oke okay, jadi okay. Uh, lebih mengutamakan uh, apa yang ada di masyarakat seperti itu yeah. ya pak juga. Kemudian mungkin ada langkah-langkah atau prosedur Biasanya seperti tadi Bapak ada kasus misalkan ada siswa yang sudah menikah siri Sementara siswa tersebut sudah kelas 12 yang sebentar lagi harus mengikuti ujian dan Menjadi syarat kelulusan mungkin begitu Bapak Bagaimana Bapak langkah-langkah yang ditempuh selama ini untuk mengatasi hal seperti itu? Kita sebelum kita mengambil keputusan, kita harus tahu permasalahannya, kita harus tahu datanya. Ya. Biasanya kita kerjasama di samping dengan kita sebelum kita rapat dengan wali murid, rapat dengan tim, ya, dengan BK, kemudian dengan wali kelas dan staff manajemen atau waka-waka, kita biasanya juga mengundang wali murid kita kalau mm -hmm. tidak bisa datang kita mengalai dengan memfisit ini mm -hmm. kemudian kita uh, apa sering dengan wali kelas lama ini bagaimana apa rajin masuk kemudian nilainya lengkap ini jadi bahan-bahan pertimbangan mm -hmm. sehingga kita bisa ya kalau kita buat aturan kalau kita kaku dengan aturan ini mungkin juga terlalu apa ya terlalu tidak bisa bijaksana, ya aturan tetap aturan, tapi di atas aturan itu ada kebijaksanaan Ya itulah kita harus apa eh, sendirinya untuk memimpin. Tidak semua anak tidak masuk 10, 20 persen harus tidak naik. Kita telusuri kenapa tidak masuk, karena setiap sekolah mempunyai masalah keunikan sendiri-sendiri. Itu dasarnya seperti itu. terus kita bijaksana mengambil keputusan. Berarti mempertimbangkan selain peraturan yang ada juga rasa keperpihakan kepada murid itu sendiri bagaimana masa depannya begitu ya Bapak? Salah satunya seperti <tuk> itu <tuk> e, Selanjutnya mungkin um, ada hal-hal e, apa saja yang mungkin e, yang selama ini e, Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Ketika kita sebelum kita ini memang adalah persoalan yang ada di, di sekolah ini, kita berusaha untuk mengidentifikasi persoalan, -persoalan asesmen permasalahan itu ya dari tahun kemarin. Kira-kira apa sih yang tidak terhadap masalah dengan di sekolah ini? Itu asesmen asesmen terhadap persoalan-persoalan di siswa. Nah, kemudian kita melaksanakan asesmen, upaya oh, yang sering ada persoalan seperti ini ini. Kita mengadakan sosialisasi, selesai kepada wali murid, kemudian juga kepada siswa. Kalau berkenaan dengan tanda kutip masalah pernikahan, kadang-kadang kita kerjasama dengan pusmas kesehatan, pusmas atau KUA untuk memberikan sosialisasi. Yang putih memang kepolisian untuk misalnya menangani kenakalan remaja. Salah satunya seperti itu Ibu yang kita laksanakan Di sekolah ini gitu. Terima kasih Terus uh, Selanjutnya uh, Selama ini yang menjadi tantangan Dalam pengambilan keputusan-keputusan Pada kasus dilema etika Seperti yang Bapak sebutkan tadi Kira-kira tantangan yang Membuat Bapak berpikir oh, Ini harus Saya harus mengambil benar-benar Mempertimbangkan benar Ini kira-kira tantangan terbesarnya apa? Tantangannya ketika ada proses seperti bu ya, ini kita harus memberikan pemahaman kepada orang tua karena ada proses apa namanya sifatnya sensitif. Ini sensitif karena menyangkut kebudayaan, tradisi yang ada di sekolah ini. Hmm. Gitu ya. Makanya pola sekolah, apalagi yang datang dari luar, kita harus memahami situasi sosial budaya yang ada di sini, ya. Tetapi juga kita tetap berperlawanan pada aturan-aturan. Tinggal bagaimana di atas aturan ada kebijakan-kebijaksanaan ini, yang memang tidak bisa semuanya itu sama persis dengan di sekolah yang lain atau di daerah yang lain. Ini sehingga apa? tidak ada bentrokan, tidak ada konfrontasi atau penolakan dari walimurid atau dari masyarakat. Seperti itu, ibu. Jadi masih harus ya kembali ke tadi berarti lingkungan masyarakat harus kita perhatikan juga yang Bapak dalam keputusan. kemudian ini adalah menyelesaikan suatu kasus dilematika apa Bapak memiliki jadwal tertentu atau mungkin langsung diselesaikan di tempat atau mungkin Nanti ada prosedur-prosedur yang harus dilalui dulu baru memutuskan uh, apa yang harus diambil ketika ada kasus dilematika di sekolah. Misalkan Seperti tadi uh, ada siswa yang sudah menikah siri tetapi kita harus memperhatikan bagaimana uh, lah karena pendidikannya sudah ditempuh selama dua tahun lebih kemudian harus uh, putus itu putus sekolah gitu. Mungkin ada prosedur-prosedur atau mungkin langsung menyelesaikan di pada waktu itu. Jadi mekanisme penanganan masalah di sekolah kita ini biasanya kalau ketika ada persoalan ini satu yang nanti yang bergerak itu wali kelas sama BK Ketika ini belum terselesaikan maka dibawa ke sekolah sekolah. Kadang adanya kita putuskan tuh hanya Balik kelas, BK, kelas sekolah, mungkin staf-satunya, tetapi juga kalau memang diperlukan rapat pleno, ya kita rapat pleno seperti itu ya. Lihat uh, juga permasalahannya juga permasalahannya. Kadang-kadang noncewo ketika memang harus misalnya ada harus kita berkenaan dengan kepolisian ya kita. <SILENCIO> <SILENCIO> Jadi sesuai dengan uh, disesuaikan dengan kasus yang ada mungkin ya. Yeah. Kalau misalkan bisa diputuskan di sekolah berarti langsung ya Bapak. Yeah. Kalau masih membutuhkan uh, bantuan pihak luar berarti masih melakukan uh, prosedur yang lain begitu ya Bapak. Yeah. Yeah. Kita kalau memang perlu konsultasi misalnya berkaitan dengan misalnya ya? Bu, ya misalnya ada berkaitan dengan minuman keras misalnya oh, ya. iya. tapi kita juga pertimbangkan. artinya kalau bisa diselesaikan di sekolah dengan baik bukan semua elemen wadih gelas, orang tua siswa itu sendiri kemudian ada kesepakatan hmm. untuk tidak melakukan atau ada spesinya ya kita sampai di sekolah saja tidak perlu kita sampai ke ekspos kemana-mana hmm. ya. karena itu rumah tangga sekolah kita dan hmm. nah, seperti itu ya hmm. tangga pendidikan sehingga apa Sehingga kita berusaha untuk mendesak sebaik mungkin Di intern sekolah Seperti. Jadi kalau saya ini Saya pelajari kemarin Dari guru bergerak Dalam mengambil keputusan Ada beberapa uji ya Uji yang kita gunakan Jadi kalau saya tangkap dari Bapak tadi Untuk uji publikasi Itu kan eh, Tidak eh, Tidak harus digunakan Karena kalau kita publikasikan bisa membuat uh, yang bersangkutan tidak nyaman juga akan berefek pada sekolah seperti itu ya, Bapak? Ya. Ya. Uh, kemudian ini mungkin ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kira-kira apa saja Jadi faktor-faktor apa saja uh, yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema seperti tadi Ya, setiap permasalahan tentu uh, solusinya beda-beda, bu -beda, ya. Harus hmm. tidak seperti seperti orang sakit batuk dikasih obat batuk. Ini. Sama seperti ketika ada Sesuai yang tidak masuk, ini solusinya juga beda-beda. Ya. Hmm. Tapi intinya kita ini punya aturan, tapi di aturan itu tidak bisa saklek aturan, tentu ada kebijakan-kebijakan pertimbangan lain pertimbangan lain, itu juga kita melihat sisi positifnya siswa itu, kita melihat permasalahannya sebenarnya anak siswa sering tidak masuk, atau anak yang terlambat karena rumahnya jauh di pelosok sana nggak punya tidak punya kendaraan, atau pas hujan gitu. hanya kita harus apa? harus tahu situasi lingkungan di sekolah, kebudayaannya gitu. Kita dasarnya seperti itu, sehingga nanti kita bisa tepat dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Ya, yang bisa mendukung kita mempermudah mengambil keputusan ini itu satu ada eh, partisipasi dari Bapak Ibu Guru, jadi ada care Bapak Ibu Guru, ini sehingga saya bisa mengambil keputusan. Yang kedua ada kerjasama dengan wali murid sehingga apa kita tidak sampai salah sasaran salah obat salah keputusan nah, dari itu kita dengan wali dengan guru kita bahas saya kemudian dengan wali murid tadi dapat bantuan eh, kerjasamanya sehingga kita mempermudah dalam mengambil keputusan. berarti Faktor yang mempermudah, termasuk uh, kerjasama antara guru uh, di dalam sekolah uh, ini, kemudian dengan wali murid menjelaskan. Ya, kemudian ini pertanyaan terakhir nih bapak. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan, mungkin ada pembelajaran apa yang bisa bapak petik dari pengalaman yang uh, dalam mengambil keputusan? untuk menentukan ini dalam kasus-kasus jiliman etika, kira-kira e, mungkin ada pembelajaran yang bisa disampaikan kepada kami iya. Namanya di sekolah atau orang hidup itu se se selalu mesti ada masalah hmm. Sebagus sekolah dimanapun itu pasti ada masalah Apakah masalah itu yang berbau kriminal, penakalan biasa atau yang berbau kriminal atau atau masalah-masalah berkaitan dengan kegiatan belajar ini ya. dan itu memang harus kita buat mekanisme penanganannya okay. mulai di tingkat uh, kelas dan sebagainya ini yang kedua harus ada aturan mekanisme di sekolah, di sekolah. ada sistem untuk mengatasi persoalan-persoalan siswa yang semakin banyak siswa semakin banyak Masalah yang kedua, kita harus sering komunikasi dengan orang tua. Saya wajibkan wali murid atau wali, wali kelas ini harus minimal satu kali datang ke rumah, minimal punya grup komunikasi dengan orang tua nah, ini untuk mempermudah asesmen mengidentifikasi pasalah siswa. Dan yang terakhir menurut saya kita ini harus bijaksana Aturan tetap aturan Tetapi kita harus melihat semua sisi yang di sekolah lingkungan sekolah dan sebagainya Sehingga para kita tetap melaksanakan, melaksanakan aturan Tetapi kita juga bisa lebih bijaksana di dalam mengambil keputusan Seperti itu Jadi Uh, yang bisa saya uh, ambil ini yang Bahwa peraturan itu uh, tidak tidak harus apa tidak bisa kita jalankan apa begitu saja tanpa memperhatikan kondisi lingkungan gitu Mbak gitu. ya. Kalau misalkan kita hmm. Bener -bener hmm. melakukan peraturan berarti jadi terlihat agung gitu. Itu perlu saya Bu ya. Oh, ya. Ini. ini ada yang memang itu perlu saya. Ya. Karena orang melihat perspektif itu macam-macam, ini saya pengalaman karena saya pernah jadi kesiswaanku yang cerita. Di SMK di Pasuruan itu, itu ada siswanya yang kriminal. Male sudah motor. Biasanya sekolah itu cenderung akan mengeluarkan. Oke, okay, Anak ini tidak dikeluarkan, di penjara di Malang. Tapi, malah sekolah ini dapat penghargaan Dari Di di Jakarta, komisi apa dari Jakarta itu berlindungan anak Jadi anaknya di penjara tapi dikasih modul ujian berlindung. Seperti itu Sama saja seperti ini Memang kadang-kadang kita dilema Anak ini menangkap beberapa lain, melanggar apa? apa? kalau anak ini kita suruh keluar Terus Tidak sekolah kan kasihan. Kecuali anak ini memang ada yang menampung. Itu namanya lain kebijakan ada hal-hal yang harus kita harus bijaksana Tetap aturan dilaksanakan tapi kita juga harus bijaksana sehingga tidak mematikan masa depan siswa karena siswa itu masih panjang perjalanannya. ibu seperti itu ya di, di apa? E, kalau saya ya dengan teman-teman yang di sekolah ini seperti itu. Okay. terima kasih atas ini bersediaannya Bapak ini untuk berbagi pengalaman kepada saya sebagai calon guru penggerak. Mohon maaf kalau dari pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin terkesan uh, sedikit kaku karena saya masih baru belajar juga ini tuntutan tugas. seperti itu. Uh, sudah pengalaman Ibu kok. Oh, okay. <laughs> sudah ada pengalaman. Sama-sama gurunya sudah tahu setelah kayak gitu. tinggal ya. apa? Ya, teoritis dengan dengan praktek kita mengkomporasikan, mengkomparisiang seperti itu gitu ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat, Pak ini. Iya. Ini mohon maaf Bapak Jadi saya di sini ingin melakukan wawancara terkait pengalaman bapak sebagai kepala sekolah. jadi terutama dalam pengambilan keputusan sekolah. iya saya kira selaku kepala sekolah ketika ada permasalahan di sekolah ini saya akan melibatkan guru-guru yang ada di sini. ada bagian kesiswaan, ada wali kelas, ada guru pp dan lain sebagainya sehingga saya akan lebih mudah untuk menangani masalah karena tugasnya saya bagikan merata ke semua guru. Jadi uh, kemudian tadi untuk mengambil keputusan berarti dibagi rata sesuai dengan uh, tugas guru masing-masing ya. Ya, ya itu ya. ditetapkan di awal tahun pelajaran biasanya. ya, betul. Kemudian Bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujukan orang? Saya kira tentang kasus-kasus siswa atau kasus-kasus guru, ya kita harus melibatkan ketua komite, atau ketua komite atau guru senior atau tokoh masyarakat yang disegani di desa ini kita coba untuk dilibatkan sehingga kalau ada kasus yang muncul akan sehingga, nanti, sehingga bisa dicarikan solusinya jadi, uh, uh, kemudian uh, bagaimana bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar jadi Kasus ini sebenarnya tidak salah, tetapi sama-sama benar, tetapi harus diambil salah satu keputusannya Iya kadang-kadang di lapangan memang begitu, ada yang sama-sama benar, sama-sama baik, sama-sama hmm. manfaat hmm. Nah ini nanti kita lihat, misalnya kalau kasus siswa kita lihat dari jarak rumah hmm. Kalau kasus guru ya kita lihat di samping jarak rumah juga kita lihat kondisi keluarga, hmm. kemudian kondisi ekonomi dan lain sebagainya sehingga nanti ketika sama-sama baik sama-sama bermanfaat kalau kita melihat kebanyakan segi saya kira lebih mudah untuk menentukan mana yang terbaik untuk diambil keputusan kemudian uh, mungkin ada langkah-langkah yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil ini? ya langkah-langkahnya seperti biasa di sekolah itu ada siswa, ada guru dan seterusnya kalau ada kasus maka pertama ada mapel yang ini kemudian meningkat ke, ke wali kelas ke ke UDP, dan ke kepala sekolah lalu melibatkan komite sekolah dalam rangka memanggil paling murid supaya uh, masalahnya semakin jelas dan mudah dicarikan solusinya di lantai-lantainya di sekolah dulu baru ya di pertahap pertahap mulai dari bawah mulai guru mapel sampai kepada pemanggilan orang tua kemudian mungkin selama ini eh, bapak eh, mungkin ada ada eh, cara yang efektif dalam mengambilkan keputusan mungkin ada yang paling efektif dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus kita -kasus, eh, Cara paling efektif kita lihat kasusnya Kalau kasusnya kecil, sederhana Langsung kita putuskan di sekolah Tanpa melibatkan apa, guru yang lain Tapi kalau kasusnya besar dan banyak yang terlibat Maka seperti biasa kita libatkan semua pihak Terutama kesiswaan Sehingga permasalahannya segera bisa dicarikan jalan keluarnya saya kira begitu. Jadi selesaikan dengan kasusnya, bisa diselesaikan di tempat ya. atau dengan uh, prosedur Iya melihat kasusnya Jadi. di lapangan seperti apa uh, Kemudian uh, mungkin uh, tantangan yang, uh, yang paling dianggap mungkin serius dalam mengambil keputusan selama ini bagi Bapak sebagai Kepala Sekolah ya, Selama ini pengalaman saya tantangannya yang serius belum ada mm -hmm. Hanya biasa-biasa saja Kenakalan siswa yang standar Kemudian juga putih, Kenakalan guru yang standar nggak ada yang menonjol banget Semuanya standar dan bisa ditangani secara sederhana Saya kira gitu Berarti masih bisa diselesaikan dengan ya, dengan sebuah ya. Kemudian, uh, muka, adakah uh, tokoh atau seseorang atau faktor-faktor hmm. yang selama ini uh, mempermudah atau membantu bapak dalam mengambil keputusan dalam sebuah kasus biologi? Kalau tokoh yang kita libatkan, terutama kalau kasusnya berat bisa kita melibatkan ketua komite hmm. Kalau kasusnya ringan cukup lewat guru BP dan kesiswaan. Nah Itu yang kita libatkan. Jadi uh, kalau kasusnya cukup berat berarti kita melibatkan komite yang komite, mengerti lingkungan. Iya, ke masyarakat. Ke masyarakat. Ke masyarakat. Iya. Kalau memang hanya perlu selain, diselesaikan di sekolah berarti cukup di sekolah. Iya iya. Kemudian ini uh, pertanyaan terakhir nih dari sesi wawancara. Mungkin ada pembelajaran yang bisa saya ambil ini dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, sekolah dalam mengambil keputusan Selaku kepala sekolah pengalamannya yang sangat berkesan itu ketika ditaruh di tempat yang terpencil Ditaruh di tempat yang jauh dari rumah, kondisi jalannya rusak maka, selaku kepala sekolah, harus kita akan niatnya. <tuk> Kalau niatnya baik, lurus, insya Allah ditaruh di mana kita akan ringan. Kalau niatnya sudah salah, maka nanti kita ditaruh di tempat terpencil, kita akan mengeluh. Itu yang pengalaman saya, jadi ke kelas Kalau menangani guru dan siswa, yang bermasalah, saya kira, setangkat saja. Siswa kita, saya kira, kenakalannya hanya kenakalan versi anak-anak biasa, gurunya juga begitu, 90% gurunya bagus, hanya 10% aja yang perlu pembinaan dan itu bisa kita lakukan lewat rapat rutin tiap hari senin itu. Saya kira itu. Ya, ya. Terima kasih atas uh, uh, berbagi pengalaman Oke, dari sama -sama. Uh, bapak sebagai sekolah. Semoga dapat saya ambil pelajaran lagi selain iya, semua iya, se iya. selaku guru penggerak bisa mengambil manfaatnya dan nanti bisa memajukan penelitian di Indonesia terutama di Probolinggo terima kasih begitu selagi sekolah kita sendiri terima kasih bersama-sama terima kasih Bapak eh sama-sama waalaikumsalam, waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. bagaimana kabar Ibu di? Alhamdulillah sehat, hati. Mohon maaf, Ibu. Jadi saya di sini ini melakukan wawancara terkait pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah. Ya. Dari aturan Atau norma yang berlaku di sekolah Maupun di masyarakat yeah. Kemudian Selama ini bagaimana Ibu menjalankan Pengambilan keputusan di sekolah Pertama untuk kasus-kasus Dimana ada dua kepentingan Yang sama-sama benar jadi Atau sama-sama mengandung Nilai kebajikan. Jadi bagaimana yeah. Cara itu mengalami hal tersebut ya, untuk melakukan hal tersebut kita tanyakan secara personal misalnya ya, agar mereka lebih leluasa atau memutarakan masalahnya kenapa sampai melakukan hal tersebut meskipun ada mungkin apa alasannya kebajikan apa yang dia jadikan alasan sehingga terjadi misalnya seperti dilema etika tersebut, jadi kita panggil yang bersangkutan, kemudian kita berikan pendekatan, istilahnya apa dari hati ke hati yang personal, ngomong ya apa masalahnya anda, terus mungkin kita memberikan tidak lanjut atau solusinya. Kemudian ini ya, Bukan selama ini untuk e, Mengambil keputusan tadi itu, itu tadi mungkin bisa ditambahkan Oh biasanya setelah Kadang ya sebagai kepala sekolah Saya akan ada di tempat atau mungkin Dinas luar ya saya Ada di tempat atau tidak Misalnya siswa Harus langsung Menghadap kepada saya Menemui saya sendiri pada hari H, Atau kalau saya tidak ada Maka pada hari berikutnya setelah tentunya dipanggil oleh wali kelasnya atau guru kelasnya karena kita tentunya tidak mempunyai tenaga yang kompeten seperti guru ponseling Kemudian ini kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini itu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada sebuah kasus kasus tersebut Pada dilema etika ini ternyata pengalaman kami pendekatan yang personal dari hati ke hati itu lebih efektif karena anak ataupun guru itu bisa mengutarakan masalahnya dan kita bisa mengetahui kejadiannya sesungguhnya kenapa anak atau guru tersebut melakukan hal yang mungkin dianggap menyimpang atau jirima etika tersebut jadi istilahnya kalau siswa misalnya sesuatu tersebut beri pengertian masih melakukan di kita biasanya menghadirkan wali murid atau wali sesuatu tersebut bahkan pada misalnya kasus yang misalnya anak-anak belum waktunya kerja usia mereka kan masih usia sekolah di tingkat dasar ya seharusnya minimal sampai SMP mereka juga harus bekerja maka kita datangi orang tuanya ke tempat yang berikan wawasan pengertian tentang apa yang seharusnya orang tua lakukan dalam masa-masa di -masa, mana anak harusnya mendapatkan pembelajaran, mendapatkan apa ya, bekal ilmu pengetahuan pada usia di dasar. Jadi mereka memberikan pengertian karena mungkin pendidikan yang kurang rata-rata kendala di dalam kami orang tuanya memang apa ya istilahnya rata belakang. Kalau di daerah seperti ini kunjungan, kalau pada misalnya sudah ada kasus jlimah ATK maupun perjukan moral tadi ya, Maka kunjungan rumah dan apa istilahnya pendekatan secara hati ke hati, dari apa yang dari hati pasti nyampe kepada hati oke, oke, ya. Dari hati pasti akan ke hati oke, oke. Kemudian jadi apa untuk mengambil keputusan itu tadi apa itu membuat jadwal tertentu atau untuk langsung menyelesaikan di tempat atau harus ada prosedur-prosedur ini ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mengambil keputusan terhadap kasus dilema etika ya, untuk dilema etika ini bu ini kebiasaan di baga kami ya kami tidak menunda untuk penelitian seperti itu jadi langsung ketika saya ada anaknya kita panggil terus kita berikan kesempatan dia untuk mengutarakan apa masalah dia ya. kenapa sampai harus jadi hal seperti itu nah, mungkin pada satu kasus mungkin bisa satu anak itu bisa ada langsung ada kemajuan mengerti dengan apa yang kita sampaikan tapi ada kasus lainnya yang mungkin memerlukan beberapa kali istilahnya apa ya bimbingan atau bahkan kunjungan rumahnya perlu berkali-kali karena orang tuanya pun kadang tidak langsung merespon dengan baik gitu. dengan cara, gitu. uh, kemudian ini uh, mungkin ada atau mungkin ada faktor-faktor yang bisa ya selama ini itu anggap mempermudah atau bisa membantu dalam mengambil keputusan Oh ya alhamdulillah di tempat kami ini ada apa istilahnya dukungan dari masyarakat tentunya seperti komite juga bagus dukungan dengan sekolah terus kalau dari desa ya kita ketika ketemu dengan apa sambil menutupkan untuk selalu memberikan bagi anak-anak di usia dasar ini selalu apa istilahnya motivasi belajarnya di misalnya di presiden bangdes untuk dimaterialkan tentang motivasi belajar anak pada usia sekolah dan kebetulan kemarin pada tahun ini Insya Allah sudah dua kali ada kunjungan dari kuramir dari bapak bapak Abinya memberikan Semacam ketahuladanan pen tokoh kan? Semacam ketahuladanan pen tokoh gitu. Untuk selalu anak-anak Jadi tidak putus asa Tidak rendah diri Walaupun berasal dari tempat yang mungkin Dapat pinggiran dan ya. tetap bisa semangat meraih masa depan apa kesehatan? oke. Sudah lebih 24 tahun nah, kan. iya. sudah banyak alasannya ya